Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kita Indonesia kamera hari ini kita akan belajar bagaimana cara menghaluskan background yang kusam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 contohnya di Photoshop kemudian kita lihat Oh ini banyak yang kusam kita pakai betul saya ulangi kita pakai betul ya Oke langsung saja caranya kita lingkari di bagian yang kusam ini kita geser lingkari geser lingkari geser lingkari geser, lingkari, geser. seperti itu ya teman teman ya, jadi oh, harus sabar kita lingkari tempat-tempat yang kusam tapi teman-teman harus ingat jangan lingkari di tempat-tempat yang beda warna ini bajunya jangan sampai kena ya jadi hanya di background hitamnya jadi bisa samar kalau di warna beda katut maka akan katut juga nanti warna backgroundnya ini Yuk kita lihat oke ini ada geser lagi kita sempurnakan ya Oke, okay. ah uh, oke, okay. oke okay, seperti ini teman-teman ada yang kurang halus nih. Oke okay, kita tambah kita geser, ya yeah. uh, jadi halus. Oke okay, seperti ini caranya teman-teman, cukup mudah sekali untuk pemula. Uh, seperti ini betul juga bisa untuk jerawat loh tapi di nanti kemudian kita selesai betul kita bisa tambahi mensemutkan lagi backgroundnya dengan cara kita copy dulu, oke okay, geser situ kemudian kita filter surface blur kemudian kita naikkan sampai sekiranya halus backgroundnya ini saya kira-kira lah -kira kemudian kita masking di layer yang ngeblur ini kemudian kita pakai brush saya langsung klik B atau di brush kemudian kita geser nah, seperti ini kita drag ya kita gambar kita puas di bagian tubuhnya agar tidak akan ngeblur oke, okay. jadi backgroundnya semut. Uh, Orangnya tetap tajam Untuk mengetahui Yang kita Belok apa enggak, Kita tekan Garis lurus atau garing Di bawahnya backspace Ya seperti itu caranya uh, Kurang lebihnya Saya mohon maaf uh, Semangat kalian pasti bisa Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya dan ikuti terus channel kami agar semakin hari semakin berkembang. Sampai jumpa.